Abar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 2, Subtema 4, Bermain di Tempat Wisata, Pembelajaran yang Pertama Kita langsung saja ke materinya Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai Bu Guru bersama siswa bercengkrama Jadi Benny bersama teman-temannya sedang berwisata di pantai Nah kalian bisa lihat Benny dan teman-temannya sedang bermain layang-layang Ada percakapan antara Bu Guru dan Benny serta teman-temannya Anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai Bagaimana perasaan kalian? Tanya bu guru Lalu Beni menjawab Kami sangat senang bu Sekarang silahkan bermain dulu Tetapi tidak boleh jauh-jauh Paham anak-anak? Kata bu guru Paham bu? Jawab para siswa Bu saya ingin bermain layang-layang Kata Beni. Lalu bu guru boleh, Benny? Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani. Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa bersama-sama menjawab, baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai, tanya Bu Guru. Lalu Dayu menjawab adik-adik Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan bu Lalu Mei menjawab Ada pasir, batu, air, dan kerang bu Udin juga menjawab Balon dan layang-layang bu Bu Guru berkata Pintar anak-anak ibu semua Beri tepuk tangan untuk kita semuanya Nah ini adalah percakapan antara bu guru dengan Benny serta teman-teman satu kelasnya Mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai isi teks percakapan tadi Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ya mereka merasa senang Siapa yang ingin bermain layang-layang? Ya, Benny yang ingin bermain layang-layang Apa yang ingin dilakukan Lani? Ya, Lani ingin menulis-nulis di pasir pantai Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Ya, Bu Guru bertanya benda apa saja yang ada di pantai Apa saja benda yang ada di pantai? Nah, tadi ada balon, ada sampan, ada... Layang-layang um, Ada bola mungkin ya Kalau di pantai ya Biasanya anak-anak bermain bola dan lain sebagainya Anak-anak saat kalian membaca percakapan tadi Apakah ada tanda baca? Nah kita akan belajar tentang tanda baca nih Apa saja tanda bacanya? Nah dalam percakapan tadi Kak Citra menemukan tanda tanya Nah ini ya ada tanda tanya seperti ini Tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya Kita sudah belajar tentang kalimat tanya Kalian bisa lihat video Kak Citra tentang kata tanya Lalu di percakapan tadi juga ada tanda titik Nah ini ya tanda titik di akhir kalimat itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita Lagu apa ya yang cocok untuk bermain layang-layang? Kira-kira lagu apa adik-adik? Ya ada lagu layang-layang yang bisa kalian nyanyikan dengan teman-teman kalian Lagunya seperti ini Ku ambil bulu sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku timbang dengan benang Ku jadikan layang-layang Bermain, berlari Bermain layang-layang Bermain ku bawa ke tanah lapang hati kuriang dan senang coba ya adik-adik latihan menyanyikan lagu layang-layang mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan satu kata Siti lalu Beni berkata Bagaimana hasilnya Siti juga bertanya Bagaimana kalau kita coba Wah ide yang bagus kata Beni. lalu mereka mencoba adik-adik nah kita kan sedang menghitung layang-layang di tanganku sudah ada enam layang-layang kalau aku bagikan enam layang-layang kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya Berarti 6 layang-layang dibagi ke satu orang Maka Beni akan mendapatkan 6 layang-layang Kalau begitu suatu bilangan jika dibagi satu Hasilnya adalah bilangan itu sendiri adik-adik Jadi bisa kita simpulkan angka berapapun kalau dibagi satu hasilnya adalah angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri contoh 20 dibagi satu ya sama dengan 20 7 dibagi satu sama dengan 7 contoh nih bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri Kakek Benny memiliki lima layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Nah, di sini ada lima layang-layang adik-adik. Nah, semuanya diberikan hanya kepada Benny. Maka Benny akan mendapatkan berapa? Berarti di sini pembagiannya adalah 5 Dibagi satu. Ingat ya tadi. Angka berapapun dibagi satu hasilnya angka itu sendiri Maka hasilnya adalah 5 Itu KM-nya atau kalimat matematikanya Kesimpulannya atau KJ-nya Jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny ada 5 Itu yang pembagian dengan angka 1 Ada keunikan lagi tentang pembagian Ayo kita baca percakapan halaman 176-177 sesuai buku paket kalian Nah di sini sudah Kak Citra cantumkan nih percakapannya Ada satu lagi yang aku temukan kata Siti Wah hebat apakah itu? Nah begini tadi Benny punya 6 layang-layang 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang yaitu aku, Me, Dayu, Lani, Udin, dan Edo Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Enam dibagi enam Maka sama dengan satu Masing-masing akan mendapatkan satu layang-layang Kata Beni Benar sekali Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri Hasilnya satu Wah, Siti hebat ya. Nah, dari percakapan ini kita tahu Adik-adik bahwa jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya 6 dibagi 6, hasilnya 1. 7 dibagi 7, hasilnya juga 1. 10 dibagi 10, hasilnya 1. Nah, di sini ya, diingat-ingat, bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. 5 dibagi 5, 1. Ini contohnya ya adik-adik ya. 6 bagi 6, 1. 9 dibagi 9, sama dengan 1. Nah, di sini ada soal cerita. Tante Benny membeli 7 gulungan benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? maka KM-nya adalah 7 dibagi 7 karena 7 gulung benang dibagikan kepada 7 keponakannya maka masing-masing anak mendapatkan satu gulung benang jadi kalimat kesimpulannya adalah benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada satu gulung Coba kamu baca percakapan Lani dan Udin tentang pembagian Lani berkata ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada empat orang Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Maka kita bisa mengerjakannya dengan 32 dibagi 4 Ingat untuk mencarinya bisa kita menggunakan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya 0 atau menggunakan kebalikan dari pembagian yaitu perkalian. Nah, di sini Kak Citra memakai pengurangan sampai angka 0. Berarti 32 dikurangi 4 terus sampai hasilnya 0 ya. Sekarang 32 dikurangi 4 28. Maka kita tulis lagi 28 dikurangi 4 24 Belum nol ya adik-adik ya Lalu kita tulis lagi 24 dikurangi 4 20 20 dikurangi 4 16 16 dikurangi 4 12 12 dikurangi 4 8 8 dikurangi 4 4 4, 4 dikurangi 4 0 nya. Berarti di sini sudah 0 Adik-adik. Nah, kita hitung ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kali pengurangan. Maka KM-nya adalah 32 dibagi 4, lalu kita tulis nih pengurangannya secara mendatar. Berarti 30 di 32 dibagi 4 sama dengan 8. Kajenya jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Nah, di sini Beni bisa menjawab dari pertanyaannya si Lani ini. Nah, ini jawaban Beni Bentuk pembagiannya 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4. Dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi, banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Ayo baca lagi percakapan antara Beni, Lani dan Dayu di halaman 181 sampai 182. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas Karya hiasan didominasi dengan bahan alam Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya Kemudian alat apa saja yang kita butuhkan Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna dan lainnya Nah ini adalah karya hiasan dengan bahan alami yaitu kerang Nah Kak Citra punya fotonya nih adik-adik Nah ini adalah figura foto menggunakan kerang Nah alat yang kita perlukan, alat dan bahan yang kita perlukan pastinya karton lalu kita butuhkan lem, lalu kita butuhkan kerangnya ya bisa kalian tambahi dengan uh, tumbuh-tumbuhan kering lalu kita bisa siapkan gunting untuk nanti memotong kartonnya lalu bisa kita siapkan pensil ya untuk membuat pola uh, figuranya juga nah ini adalah contoh uh, karya dari bahan alami Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik tema 2 subtema 4 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.